Ok guys, Assalamualaikum, aku Daniel So, today aku nak buat satu video uh, Jadi, lepas aku solat maghrib Aku keluar pintu rumah je Aku terus dapat satu idea Hu. Ok um, Aku ada some question aku nak tanya Bila korang tengok satu movie st Ataupun story ataupun drama lah um, Ada tak Feeling macam like, like, macam kita ni ada dekat dalam story tu. Kita ada dekat dalam cerita tu. Kita ada dekat dalam movie tu. And um, which is macam. Um, uh, okay. Satu movie tu ada hero dan ada heroine. Okay. Kalau hero tu. Okay. Kalau contoh bagi laki kan. Seorang laki yang menonton sebuah film. Percintaan um, kan. Then. Then. Bila lelaki tu Romantik Feeling dia bercinta Dengan wanita tu So Seorang lelaki tu Dia akan feeling macam Dia yang rasa Aku nak tanya soalan tu Pernah tak korang rasa um, Ataupun Satu story Dia pada dekat Cinta lah Paling dekat uh, Love story Sebab <coughs> Cinta ni Siapa-siapa je Ada perasaan cinta Kalau tak ada perasaan cinta ni Korobot lah Haa <laughs> uh satu ok aa um, faktor-faktornya aku akan bacakan aku akan ok kalau mengikut pandangan aku sebuah story aa um, akan menjadi story tu sampai ataupun menjadi film tu dia punya plot story dia menjadikan story tu sampai aa uh, ok dia daripada director sendiri ataupun camera technique angle macam satu part aa um, macam mana aku nak kena explain ya. Okey, dalam satu part tu, um, dia punya hero, Dia, dia punya heroin mati ataupun pengsan ke. So hero tu dia lari ke arah erm um, heroin yang pingsan tu, then dia dukung dalam keadaan dia menangis. So kita feeling um, feeling seorang feeling bagi sebagai seorang audience dia akan rasa macam sedih, dia akan rasa sampai dah story tu. ataupun okey Kenapa aku nak aku buat video pasal ni, terkait tadi. Aku ada tengok satu filem tu. Aku, ok, sebelum aku tahu filem tu, aku dekat IG story. Eh, apa nama dia? IGTV. ah IGTV. Aku dapat satu story tu, dia dalam 3 minit lah. 3 minit. This story tu pasal um, seorang lelaki tu. Um, dengan perempuan tu, dia bukan... 3 to 1 action. <coughs> Perempuan tu dia bukan Okay, 3-3-1 action Perempuan tu dia bukan um, Dia bukan Manusia Dia adalah vampire Dan kalau vampire tu dia bukan manusia, dia setan lah Dia hantu um, <coughs> Then um, uy, um, Bila dalam keadaan Okay, the story okay, Aku dapat tengok movie tu Eh aku dapat tengok sebelah aku dapat tengok movie tu Dekat IGTV tu Dia pendek je dia klip dalam 3 minit kan Aku cakap tadi kan Klip tu um, lelaki tu nak kena bakar vampire tu Masuk tolak sorongkan Apa orang kata macam um, Papan tu dan uh, Perempuan tu baring atas tu lah Dia nak tolak Tapi um, sebelum dia tolak tu Dia diminta dengan dia punya bos untuk Lapkan bersihkan mayat vampire tu Sebelum dibakar Bila dia tengah lap tu Dia uh, Biasalah kalau Chinese story ni Bila orang mati kan dia ada macam apa Kertas Kertas orang kata Kertas jampi Jimat lah jimat Kertas jimat jampi dan kan Kertas jimat jampi tu tiba-tiba dia terbang sikit Tapi dia melekat dekat dahian Dia terbang sikit Terbang sikit lelaki tu terperasan muka perempuan tu Perempuan tu tutup mata Bila dia terperasan Dia tengah lap tangan tu Dia nampak air mata perempuan tu keluar Sebab Yelah Jasad tu nak dibakar uh, <coughs> Then dia bagitahu bos dia Itulah um, Dekat dalam Okay lepas tu Aku baca komen Aku macam tertarik dengan movie ni Sebab Dia story lain daripada yang lain Dia love story Bukan manu, uh, Antara manusia Bukan dengan Dengan bukan manusia Macam cerita yang kita ada uh, Cerita Malaysia Maybe badang Eh bukan badang apa Majika Majika Uh, antara perempuan manusia dengan lelaki am um, jin, lelaki bunian. Okey, uh, back to the story untuk cerita ni. Aku baca komen. Aku nak tahu lah title movie ni kan. So mesti maybe akan ada orang tanya pun. So aku malas nak tanya. Aku nampak ada orang tanya tu bila ah uh, ada layer reply title movie tu. So aku search dekat YouTube. Alhamdulillah ada dekat benda dekat YouTube. So ulasan aku memang best gila movie ni. fashion. Memang best gila sebab <coughs> dia story antara manusia dengan dengan bukan manusia kan. So story tu dia um, uh, apa? Macam mana aku nak cakap ya? Oh. Dia nampak macam alah perempuan tu dekat dia punya kertas jimat tu tercabut tiba-tiba. Ah -tiba. uh, bila tercabut So, dia buka mata lah, dia bangun. <laughs> Bila dia bangun tu, aa, itulah yang jadi Dia bangun, dia tangan dia ke depan tu kan. Dia berdepa mengukur ke depan tu kan. So, dia loncat ke arah saki tu lah. Kita tengah cari something. Cari apa tau untuk cari something lah. Dan kalau korang nak tahu, movie ni title dia Vampire, Cleaner, eh, Vampire Cleanup Department. Ah. So, dia jadi singkatkan VCD Bukan DVD ataupun Blu-ray <laughs> So, okay Back to the story um, Back to Kenapa korang boleh ada feeling macam uh, Apa? Ada feeling macam kita um, Kita punya uh, jasad ni Into the story Kita macam ada kat dalam story tu Kenapa kita dekat dalam story tu Dia macam tadi aku cakap Dia ada dekat dalam um, Dia bergantung kepada teknik Ataupun penyampaian seorang Actor Penyampaian seorang pelakon Kalau macam Ok aku tak nak cakap apa-apa Kalau seorang pelakon tu kayu Kalau seorang pelakon tu kayu Dia punya story Maybe takkan sampai Orang akan tengok ibarat macam Dia just Bercakap depan kamera uh, Bercakap depan kamera Just follow the story Just macam Follow the script So maybe filter tu kita takkan feeling Kita ada dalam story tu Oh, Back macam tadi ada problem sikit Okay um, Dia bergantung dengan story Bergantung dengan pelakon Bergantung dengan kru Dengan Communication apa Dia punya equipment Equipment tak ada masalah Dia menjadi masalahnya adalah um, Cara macam tadi aku cakapkan Cara Pelakon tu menyampaikan story Cara pelakon tu menyampaikan story Kalau macam lakonan dia kayu um, Tak Apa? Karakter yang dipaksa untuk menyampaikan Contoh macam Dia seorang yang orang kata, um, Dia seorang yang badan dia Apa? Fully muscle Action Tapi dia kena bring karakter as a Pondan So, story tu orang kata oi badan tough Tapi, pondan So, story tu akan jadi tidak sampai lah. Dia macam oh, Betul ke dia pondan? Dia badan tough tiba-tiba cakap Haa Haa <laughs> So, macam tu um, Okay um, Kalau macam part romantic Ataupun couple Story, love story kan? <coughs> Dia menjadikan Story tu sampai lakonan yang sepenuh hati macam bila masuk je set ataupun sebelum masuk set dia memang dah feeling dia kena nak okay, di antara aktor dengan aktor ni dulu ni kena feeling dia orang macam betul-betul couple betul-betul bercinta betul-betul membawa karakter lah kadang-kadang ada yang betul-betul nak bawa karakter dia sampai keluar set dia menjadi karakter dia action dia sampai membawa apa aura dalam set tu sampai keluar set kadang macam macam okey kalau macam fight fight storyan macam filem-filem yang action kalau seorang actor ni dengan seorang actor ni dalam movie dalam set dia bergaduh sampai keluar dia Ber nah, sampai keluar dia tidak tidak bertegur siapa masuk dalam set dia berasa dendam balik dia macam story apa yang ah uh, so macam itulah aku rasa video ni dah panjang kot so itulah kenapa menyebabkan uh, apabila kalau kita tengok satu story tu kita feeling macam kita ada dalam story tu so guys don't forget to subscribe like and comment our video so guys escape in the house peace assalamualaikum diam lah Dah ya, tengok tu subscribe lah, nak kena ajar ke?